Cik, cik, cik, cik. balik lagi bersama otong spin hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya seluruh ya kita hari ini bawa modal 117.000 kita akan mencoba mencari profit-profit manis dengan modal-modal tipis pastinya kita biasa main di wet 2400 double change aktif kita coba di quick aja 30 kali ya seluruh yang bertanya kita main di mana kita main di artp 8000 bosku kusi itu slot gacor tersolid santero jaga dunia akhirat di sini WD berapapun pasti di bosku dan cuma di sini bosku kalian bisa mengetahui RTP game real life 24 jam permenit per detik naik turun sesuai dengan rate gamenya itu sendiri ya bosku ya langsung jelaskan saja ke RTP 8000 untuk link situsnya ada di pin komen ya bosku jadi buat kalian semua yuk jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000 pastinya ya bosku karena cuma di RTP 8000 kalian bisa cek RTP game gratis real life 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red game itu sendiri ya bosku yuk langsung buktikan saja untuk linknya saya taruh di pin komen ya bosku jangan banyak kamu mau langsung gaskan saja jangan ragu-jangan bimbang lah mainnya cuma di RTP lebar ribu pastinya situs lo tergator solid satu jaga dunia akhirat ya bosku untuk link gacor yang saya sematkan di pin komen ya bosku yuk to the game slow. look tadi kita omor 115.000 kita coba di turbo dulu tadi ini sisa turbo tinggal diket sih nah, ya bagus kasih petir-petir mantap kalau petir merah boleh lah kasih free spin-free spin isi daging skater-skater mantap gitu ya boleh lah coba terus kasih yang manis-manis intinya -manis. kasih yang manis-manis kasih yang gurih-gurih kasih yang mantap mantap kasih gaskan langsung us tiga-tiga terus kita langsung geser ke turbo ya sebelumnya ke turbo 30 aja lah ya modal naik katanya saldo sudah mulai menipis belum ada tanda-tanda juga Hai dong kasih friskon-fiskon free spin, free spin manis dong Anong us mantap free spin pertama di 2400 ya seluruh semoga kita dikasih yang agak-agak berisi gitu lumayan gitu yuk sepertinya dong kuning jadi yuk atas gelas kasih putri boleh saya mahkota di sana Ayo, cincin kurang banyak, seluruh kuning dulu, dah, kuning kurang dua. dor biru, uh, mantap, uh, kuning. Kuning boleh turun lagi, tuh. tuh kuning kurang satu, itu, Pak. slur, Kuning kurang satu, hijau kurang satu, saya, seribu saya. Ya, dong, lagi dong. Uh, terus, mantap, merah. Merah itu, jadi, tuh, atas, atas, aduh lagi dong hijaunya, hijaunya, hijaunya atas, kasih atas, atas, dong, Aduh malah bukan atas, slur. Nentar perlu kali memasih sisa 8 kali lagi. Kuning jadi boleh, biru boleh. Aduh enggak lagi anjir. ayo hey dong kasih lagi. Kurang-kurang ini kurang ini, petirnya kurang mantap, mantap. Merahnya dulu boleh merah itu. Biru dulu mantap, ungunya konekin dulu. Ungunya konekin, aduh nggak mau. Tutut. Aduh rame kali, Petir, tapi dah ada yang konek anjir. Aduh dong las las las las kasih yang manis manis mantap ya merah jadin dong aduh, enggak mau juga hampir ini enggak mau juga uh lumayan kuning boleh kuning kuning kuning kuning kuning mahkota pecah fix mahkota pecah hmm? mantap mahkota pecah 29.000 puluh slur lagi dong aduh sayang slur kambelnya masih kurang anjir coba kambel udah 50 gitu lumayannya sudah kita naik 300an ya karena mau mahkota pecah membalik modal ini udah mantep nih di dugu deh banget hmm. mahkota pecah langsung 29.000 tadi tuh ini dong kasih lagi nih baru 300an 500an lebih lah syukur-syukur dikasih sejuta lebih lah tapi kalau di atas 500 saja, saya sudah bersyukur seluruh karena sekarang lumayan cari profit lumayan lumayan susah juga Jadi kita harus selalu optimis ya seluruh nah kita penjudi harus selalu optimis bahaya ya seluruh ya. aduh belum ada Tema, tema kan di luar juga ini Ini feeling-feeling sih bagusnya di lu di dalam ini karena di luarnya tadi tadi tuh setia ada dapet third gitu loh kalau kalau RTP gamenya di luar game itu biasanya dapatnya dadu dador. Tapi kalau ini ti berarti ya adanya cuma di dalam so. Kita coba cari free spin free dulu ya. Kalau emang susah kita perbuhi. Soalnya udah ketahuan sih dari ritme permainannya, dari alur permainannya itu udah kelihatan. Kalau dia tuh maunya RTP-nya tuh di dalam game. Yuk kasih satu lagi kalau mau. Kalau lu bisa mantap yuk kasih lagi dong mantap semoga ada isi ya seluruh ya harusnya sih ada isi nih karena dilihat-lihat dari tadi saya rupanya di luar gitu. langsung gas kan mantep us, aduh empat pertama nggak konek lagi dong empat kedua konek itu hijau, kendangnya dong turun, aduh malah bincin di sana, nggak apa-apa sih, masih sisa banyak face ini, aduh biru kuning andung nggak ada yang konek merah hijau dulu aduh enggak mau tuh aduh tuh aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. belum ada yang konek-konek ini anjir mantap ah, ya biru dulu boleh dong biru korek yuk atas gelas kasih petir lumayan lah ya sekali-kali-kali kali dua nggak apa, apa lah ya kumpulin-kumpulin tambelnya dulu masih sisa banyak juga kalau bisa turun cincin sih tapi susah nih atas cincin kasih petir yuk lumayan lah ya kaldu-kaldu semua nih anjir kali-kali dua terus sih ya hey dong kali 12 gak konek anjir yuk bus gendangnya dong satu lagi terus gendangnya kasih dulu satu lagi itu gendangnya kasih dulu satu lagi tuh ngerak konekin dulu gendang gak konek ngerak konek anjir dikerjain oleh bos seperti yang kita seluruh Doryu las las las las one epic comeback dong kasih epic comeback dong <guluh> belum juga mau dikasihnya Bukan 420 lumayan sepertinya kesempatan WD sudah ada tuh mas kita belum mau lah ya yang minim-minim bisa atas 500-600 ribu lah kita baru gas kan WD. kalau masih di bawah sih di bawah itu enggak lah karena kita bawa modelnya ya atas 100 sih kalau di bawah 150 ribu mungkin tak makan ini itu, itu dulu ya kita coba geser dulu kita bui apa ya Kita bui aja lah ya Duhidur dekat kulit Ini gue kalian semua yang ingin mengetahui Pola slot gacor hari ini Khususnya pola slot gacor Olympus hari ini bisa dibantu Like, comment, subscribe nya Karena cuma di otak kalian bisa mengetahui Pola slot gacor hari ini Pola slot hari ini Pola slot gacor Olympus hari ini Slot Hollywood hari ini Slot gacor hari ini Slot gacor Hollywood hari ini slot gacor of olympus get of olympus hari ini olympus hari ini slot olympus, olympus hari ini mantap. Intinya bisa dibantu share share juga buat kalian biar teman-teman kalian juga tahu pola slot gacor hari ini ya bosku. Semuanya nih lagi dong merahnya dong. Merah. Oke aku kurang satu. Ternyata merahnya seluruh enggak masalah ya. 70.000 puluh nih pertama yuk kasih dong masih sisa beberapa frisbee. Putaran lagi belum mau dikurangin. Aduh lagi dong. Dor. Cincin, ah tuh cincin enggak pecah dong. Cincin pecah mantap tapi petirnya di mana pa? Di mana kuning atas kuning kasih petir. Atas kuning kasih petir mantap Tapi biru kurangin ini. Atas gendang petirnya juga dong. Aduh nggak mau kah? Hijau konekin dulu ke biru. Aduh nanggung semua. anjir tapi lumayan ya dua belas ribu Modal gue sudah aman kita tinggal cari profitnya Ini sisa saya tiga kali skin lagi Mantap hijaunya petani dulu Aduh nggak mau dua kali lagi anjir Kasih dong profit Mantap yuk gendang jadiin sekalian Gendang jadiin sekalian Mantap yuk Ungu boleh Biru boleh Ungunya dulu boleh Cincin boleh lah Mana duluan boleh Mantap yuk atasnya sih kasih petir Mantap kali dua pertama Uh 20.000 bosku Lagi dong Aku kurang satu anjir, dua ribu tiga ratus lumayan-lumayan ya. kita nikmati sempak-sempak. So emangnya ya, Baru lima ratus tujuh kasih dong. Ya, ungu boleh, ungu boleh. ikut ungu boleh, ikut yuk, kuning boleh, kuning boleh, kasih dong. Kuning, kuning itu kuning dulu, pecahin dulu. Anjing lah mantap ya, petirnya mana? Petirnya mana ini? 10.000 anjirnya mau Harah lumayan ya 745 ini kesempatan WD yang gak akan kita sia-siakan ya seluruh ya Ini buat kalian semua terima kasih yang sudah menonton sampai akhir Salam Jackpot Bye Bye seluruh